udah udah Oke, mobil mana provinsi Maluku. Kami dari Subdit Resmo, komitmen melaksanakan perintah bapak Kapolda untuk melawan aksi permanisme. Kalian bisa berlari, tapi kalian tidak bisa bersembunyi. Pasti kami tangkap. Terima kasih. Datang ada berapa bang yang diamankan, Bang? Nanti aja nanti sore akan dilaksanakan Ini Indonesia kalau rilis kembali di Poland. Bang, bang, ini siapa, Bang? Namanya tuh. Indonesia siapa? Indonesia aja, Bang. 3000, bang. bang. Ya, ya. Nah, itu tadi kawan. Ya, informasi yang terkait di kolektor ya, yang beberapa waktu lalu kan viral itu ya viral dan membentak-bentak memaki-maki aparat polisi nah, sekarang tertangkap ya, ini sekarang tertangkap ternyata ya ditangkap di kampung nah mungkin tidak tahu informasi bahwa dekolektor di Jakarta itu akan bermasalah jika ada pemaksaan apalagi membontak-bontak anggota Polri, karena pasti ramai dan itu sudah menjadi komitmen Polri dan memang serba dilema ini kawan ya di satu sisi ada penyedia mobil kredit kemudian sisi satu sisi lagi ada yang butuh Mobil, walaupun kredit, nah ternyata kan ada kredit macet, ada kredit macet ya kan? Nah, sedangkan dekolektor ini sendiri digaji oleh pemilik, oleh, oleh perusahaan ya, oleh perusahaan mobil atau leasing untuk mencari mobil ini. Mungkin ini tidak masalah sampai di situ tidak ada yang jadi masalah kalau ada pemaksaan apalagi bentar-bentar polisi seperti ini, ya kan? Kalau misalnya si pemilik perusahaan ya menggaji seseorang untuk menemukan ya untuk mencari dan menemukan mobil yang nunggah kemudian dilaporkan ke polisi atau dia yang berajib mungkin tidak ada masalah. Jadi perusahaan tetap menggaji dekoroktornya, Dia ya, bukan pemaksaan mengambilnya, biar aparat polisi yang uh, menyelesaikan di situ. Jadi ini juga dilemanya karena membentak-bentak aparat, kawan. Nah, ini kan viral ini. Bagaimana menurut sahabatku? Bagian videonya, kawan.